Halo semuanya, how are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Gua harap lu semua di luar sana baik-baik aja ya. So, video hari ini tuh masih relate banget sama video episode Horace sebelumnya ya. Karena hotelnya tuh masih satu komplek dan kakak adik ya. <laughs> so, buat lu semua yang belum nonton episode kemarin, gua saranin banget nih buat lu nonton dulu supaya bisa ngikutin cerita staycation gua full dari Ayana sampai ke adiknya hari ini. Dan karena banyak banget yang pengen gua bahas, gausah lama-lama ya langsung aja kita mulai videonya. Kuih! Seperti janji gue di video yang kemarin ya, kalau hari ini gue bakal ajak lo ngeliat dan keliling di hotel adiknya Ayana. So, apakah nginep di sini experience-nya bakalan sama dengan di Ayana? Kita bakal cari tahu nanti. Nah, sama seperti di Ayana kemarin ya, hari ini gue nyoba nginep di kamar yang paling murah juga di Rimba. So, adil ya. <laughs> Nama tipenya Hillside Room. Dan as always, pasti pesannya lewat aplikasi tiket.com ya. Karena cuma TK.com yang banyak pilihan hotelnya, harga jujur tanpa biaya tambahan dan diskonnya banyak. Tuh, gua dapet di harga 3,3 jutaan include breakfast kan, tapi belum apa-apa aja udah dapet diskon fun VK 15% jadi tinggal 2,8 jutaan. Tahu-tahu udah diskon 500 ribu aja, lumayan banget kan? Dan pastinya lo masih bisa dapetin diskon tambahan dengan masukin kode promo pas check out ya. Sering-sering deh cek sosmednya tiket.com, karena mereka sering buat ngebagiin kode promonya di situ. Hah, lo belum punya kode promo? Tenang, gak usah galau ya. Nih, gua kasih kode promo pesan hotel buat lo semua yang nonton video ini. Masukkan kode UT 500 ratus kapas lo pesan hotel di aplikasi tiket.com, dan lo bakal langsung dapet diskon tambahan 10% sampai dengan lima ribu. Wow! Apalagi kodenya tuh udah bisa dipakai dengan minimum pemesanan 300 ribuan aja Yang udah murah jadi makin murah kan? Lihat nih kalau gua masukin kode promonya Gua bakal dapet tambahan diskon lagi 284 ribu Dari 2,8 juta Jadi tinggal bayar 2,5 jutaan aja Murah banget kan? Pokoknya udah pasti deh tiket.com tuh jaminan harga termurah. Kalau lo bisa nemuin yang lebih murah, tiket.com bakal ganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Pesan sekarang sampai dengan 30 Juni 2022 untuk periode menginap kapanpun. Buruan pakai vouchernya karena hanya bisa dipakai 1 kali per pengguna untuk hotel-hotel tertentu yang ada di Indonesia. Gak cuma itu, sekarang juga lagi ada promo Holy Deals. Libur telah tiba, promonya bikin gembira lo bisa masukin kode promo Holy Deal Stay buat dapetin diskon hingga 40% plus ekstra diskon hingga empat ribu buktikan murahnya beli di aplikasi tika.com sekarang detail vouchernya gua taro di bawah ya so cerita hari ini gua mulai dari perjalanan check out dari Ayana menuju Kerimba ya jadi ada benefit khusus kalau lo lanjut nginepnya tuh di sini misalnya dari Ayana Kerimba kayak gua atau sebaliknya jadi selisih waktu check out jam 12 dan check in jam 3 tuh nggak ada, guys. Karena lo tuh boleh istirahat di kamar lo sampai kamar yang di tempat baru itu ready. Ini sebenarnya hal kecil sih, tapi menurut gua bikin tamu tuh jadi nyaman banget karena packingnya jadi nggak keburu-buru, terus jadi lebih santai dan juga semua proses perpindahan lo dari dan ke hotel yang lain itu dibantu dengan seamless banget. Buat pindah lo bisa minta diantarin naik shuttle kayak gini, ini gratis ya. Shuttle-nya ada terus setiap 15 menit, jadi nggak bakal kehabisan. Jarak dari Ayana ke Rimba nggak jauh sih, tapi kalau jalan kaki, gempor juga. <laughs> Pas lo baru nyampe ke areal drop off-nya aja, lo bakalan langsung berasa beda banget atmosfernya sama di Ayana. Karena kalau Rimba ini hotelnya lebih baru, jadi otomatis konsepnya juga lebih modern ya. Lebih kekinian bukan kayak Ayana yang balinis klasik gitu. Tapi coba liat deh, arsitekturnya Rimba ini asli menurut gua jenius banget sih. Begitu jalan masuk ngelewatin nya langsung ada seating area yang kening ini. Jadi ada dua lingkaran yang diisi penuh sama matras outdoor dan dikelilingin sama air. Sumpah ini cakep banget sih. Tempat ini nih yang jadi ikonnya rimba. Kamarnya udah ready jam satu dan gua sampai sini udah langsung bisa masuk ke dalam kamarnya. Mantep kan? Gue dapet kamar di 4334 dan lokasinya ada di lantai paling atas. Luas kamarnya 48 meter persegi dan pas masuk, ini bener-bener langsung kerasa adem dan wangi ya kamarnya. Di sebelah kiri langsung ada pintu menuju kamar mandi. Di tengah ruangan langsung ada wastafel dan menurut gue ini ukuran wastafelnya agak kecil ya. Ada dua botol sparkling water dan dua gelas buat berkumur. Dan lo liat deh, sabun cuci tangannya aja labelnya tuh masih Ayana guys. <tuh. <tuh. <tuh. <tuh. Mungkin yang labelnya Rimba kebetulan lagi abis topnya kali ya. Untuk amenities lainnya ada lengkap di dalam box silver ini. Terus handuk-handukannya ada di bawah sini dan di samping. Nah yang unik ini nih guys. Jadi di sini bathtub dan shower roomnya tuh digabung jadi satu. Nah supaya pas lu mandi airnya tuh nggak kemana-mana, lu bisa tutup dulu hordeng yang ini ya. Untuk shower headnya pasti udah pakai yang tipen shower ya dan ini gua suka banget. Semburannya kenceng bahkan yang hand showernya pun itu nyaman banget guys. Untuk sabun sabunannya masih sama kayak di Ayana ya, pakai brand lokal ini dan baunya juga enak. Terakhir di ujung ruangan, sebelah situ ada toiletnya. Balik ke kamar, di lorong sini ada banyak lemari. Nah, kalau yang paling dekat sama pintu masuk, di situ isinya cuma setrika sama papan setrika aja. Sedangkan untuk lemari yang hitam ini tuh areal mini barnya guys. Jadi kalau lo buka, di situ ada coffee entry maker. Seperti biasa ya, ada kopi, teh, gula, brown sugar, pemanas air, dan dua botol sparkling water lagi. Di bagian bawah disitu ada mini fridge, dan kalau lu tarik tray yang ada di sini, disitu ada dua tambahan gelas. Lemari yang di paling ujung, disitu isinya cuman safety box aja, dan lemari yang di tengah ada bathrobes dan beberapa gantungan baju. Obat nyamuk, dan juga dua pasang sandal hotel. Di sebelahnya ada satu meja panjang yang tebel gitu, dan ini bukan kursi atau meja ya. Ini tuh luggage rack, guys, buat naruh semua koper dan barang-barang bawaan lo. Nah, di tengah ruangan pastinya ada bednya ya. Di atasnya juga ada 4 bantal. Dan yang bikin gua salvok ini nih guys. Di atas kasurnya ada guling. Guling. Langka nih. Langka. Super duper jarang ya gue lihat ada hotel yang ngasih guling di kasur. Gue juga kagak ngerti ya kenapa dikasih guling gitu. Di bagian tembok belakang kasurnya itu cakep ya. Ada dekorasi motif yang abstrak gitu. Gua sendiri juga nggak tahu itu gambar apaan. Nah di depan bednya pastinya ada LED TV dan ini ukurannya 47 inci. Udah ada channel TV kabel juga walaupun belum smart TV. Kalau lo buka pintu yang ini pastinya mengarah ke balkon ya. Ini balkonnya gue suka banget. Tempatnya cukup luas dan bahkan di sini tuh ada oversize day bednya juga. Nah buat viewnya di sini tuh cuman kelihatan pohon aja ya guys. Oke gitu aja room tour di kamarnya dan gua udah nggak sabar ya pengen muterin di resort. Let's go! Balik lagi ke lobby, di sampingnya tuh ada tangga turun kayak gini. Lo tinggal ikutin aja tangga ini, karena hampir semua fasilitas di Rimba ini lewat sini. Yang pertama ada Togi Resto, ini bakalan jadi tempat breakfast buat tamu-tamu yang stay di sini. Tapi besok aja lah ya, kita kemari pas breakfast ya kan? Next, di sampingnya ada Fitness Center, ini alatnya lengkap banget sih, tempatnya juga spacy ya, luas banget. Tapi yang agak beda tuh, di sini gymnya agak panas ya guys, karena nggak pakai AC. Lihat aja tuh jendelanya dibuka semua. <laughs> Mungkin supaya lebih berasa kayak nge di hutan gitu kali ya. Kan konsepnya rimba ya kan. <laughs> nah, kalau lu treadmill di sini di depannya tuh view-nya cakep banget ya. Karena ada satu pool yang gede banget. Tapi sayangnya kolam ini sekarang tuh lagi ditutup karena under maintenance. Tapi tenang aja ya. Lo nggak usah kecewa dulu karena di sini kolamnya tuh ada banyak banget, guys. Nah jalan lagi ini nih ada satu kolam lagi yang namanya Three Monkeys Pool dinamain begitu karena di pancurannya tuh ada patung tiga monyet kolam ini lumayan luas ya tapi bukan yang paling luas dan kalau lo lebih prefer buat renang di tempat yang lebih sepi dan lebih private rekomendasi gua di sini nih karena sepengalaman gua di sini tuh lebih jarang yang renang guys kalau lo jalan lagi ke bawah lo bakalan sampai ke kolam yang super gede kalau yang ini namanya Rimba Lower Pool. Bedanya di sini tuh ada pool bar guys. Jadi lo bisa order light meal atau minuman sambil tetap dipping di kolamnya. Terus persis di depannya disitu situ ada whirlpool. Kalau yang ini kolamnya tuh air hangat. Tapi menurut gua kurang pas ya kalau lo masuk ke sini tuh sore-sore karena cuacanya udah panas ya. Lebih enak tuh kalau pagi-pagi, guys. mantep banget. Terus ada satu lagi nih yang beda di kolam ini. Di sini tuh ada seluncurannya, guys. Ini nih yang dicari sama bocil-bocil kalau nginep di sini. Seluncurannya lumayan gede dan cukup panjang, tapi gua sama sekali nggak bisa cobain ya. Karena buat naik seluncuran ini ada tinggi badan maksimal 140 cm. Gua kan tingginya 145 ya. Jadi kelebihan 5 cm, guys. Duh, sayang banget ya. <laughs> Canda, geng. Nah, kalau aliran air yang ini tuh dari kolam yang ini, guys. Namanya Rimba Kabana Pool. Dinamain kabana karena di samping-sampingnya tuh ada banyak cabana yang lokasinya ada di dalam ruangan gitu. Nah, kalau jalan lagi ke belakang, di situ ada garden yang gede banget. Ini garden sih mungkin satu hektar ada kali ya. Gua sempet lihat di dekat situ juga ada wedding chapelnya, dan ada satu rumah gitu yang namanya Kampung Bali. Karena penasaran ya kan, jadi gua jalan lurus terus dan ikutin jalannya. Dan ternyata di belakang situ ada danaunya guys. Mungkin ini nih yang sering dipake buat foto privat-privat gitu kali ya. Kalau yang ini tuh kayak semacam panggung gitu. Kayaknya sih ini tempat yang disewain buat ngadain acara ya. Balik lagi masuk area hotelnya dan gua nemuin ada jalan setapak. Di kanan kirinya ada kabana-kabana gitu. Terus kalau kamar-kamar yang full akses tuh semuanya di sini guys. Kolamnya tuh nggak nyambung sama public pool yang tadi. Dan yang berenang di sini tuh cuman yang stay di tipe kamar full akses aja. Nah terakhir gue pengen ajak lo buat naik sampai ke atas, tapi ini lokasinya ada di sayap yang satunya ya. Jadi kalau lo masuk dari lobby beloknya tuh ke sebelah kiri. Di lantai yang paling atas ada unique rooftop bar. Ini tempatnya asik sih, ada area indoor dan outdoornya, dan bahkan di sini juga ada rooftop pool-nya, guys. Jadi buat lo yang pengen renang dengan suasana yang beda tuh bisa cobain di sini. Kalau udah sunset gini, sumpah viewnya priceless banget sih, edun. Dari sini lobinya aja kelihatan cakep banget ya. Nah abis jalan-jalan keliling hotelnya, tahu-tahu udah malam aja ya kan? Sama kayak di Ayana ya. Kalau malam di sini tuh pencahayaannya remang-remang dan cenderung gelap ya. Jadi nggak banyak yang bisa gua rekam sama kamera gua. Oke deh, gitu aja untuk cerita gua hari ini dan lanjut besok, oke? Okay? Besoknya gue langsung cus ke toge restoran yang lokasinya persis ada di bawah lobi. Di sini breakfastnya all you can eat buffet breakfast ya. Lo liat tuh makanannya lengkap banget kan? Ada Indonesian, Western, Japanese, salad, roti dan pastry, dimsum, jajan pasar, waffle, pancake dan kawan-kawan, yogurt sampai jamu juga ada di sini. Mostly menunya tuh masih identik banget sama yang gue lihat di Ayana ya. Tapi ada satu nih yang menurut gue enak banget. Nasi campurnya. Ini enak banget, sih. Nggak ada obat sumpah, ayam suwir, telur bado, sama tumis kacang panjangnya itu top banget. Rugi deh, pokoknya kalau nggak nyobain, wajib, wajib, wajib. Abis makan seperti biasa, ya, gua sempet nyobain buat berenang bentar di main poolnya, tapi cuman bentar aja sih, cemplung sana, cemplung sini, dan gua nggak bisa lama-lama, guys. Karena sebelum check out, gua mau ajak lo buat main ke sebuah tempat yang epic banget. Jadi, di dalam areal komplek Ayana dan Rimba ini ada private beach-nya, namanya Kubu Beach. Tapi jaraknya tuh jauh banget. Jadi, kalau lo mau ke sana, lo harus naik shuttle. Tapi hati-hati ya, karena ternyata di situ ada banyak monyet, dan buat ke pantainya, lo tuh harus naik lift. Ini nggak mm, harus sih, kalau lo punya tenaga lebih dan lo mau turun naik tangga juga bisa kok. Tapi kalau gua sih, ogah. Oh <laughs> Dari atas ini, lo bakal langsung ngelihat ke arah pantainya, ya. Tapi hari ini, gue lagi nggak pengen buat jalan sampai ke sana, ya. Jadi, gue cuman ngeliatin dari atas sini aja. Pantainya pasirnya bersih banget, gak ada sampah, dan ombaknya kenceng. Jadi, mesti hati-hati kalau lo mau main air di sini. View di kanan dan kiri langsung tebing tinggi-tinggi gitu, dimana lagi lo bisa main di pantai sekeren ini kalau lo nggak nginep di mari, ya kan? Oke deh, gitu aja buat cerita staycation gue hari ini. Gimana nih menurut kalian hotelnya?